Krisis pandemik telah memberikan kesan yang sangat serius dan menyeluruh Kau boleh, Daniel? Okay, okay, okay, okay, Calm down, calm down, okay. Okay. Tak boleh lah. <coughs> jauh, ya. Tunggu jauh. Okay, guys. Aku Daniel and welcome to my YouTube channel. So, pada video kali ni, aku ingin mengambil kesempatan untuk video kali ni. Aku nak ucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Uh, dan... Aku harap korang dapat uh, jaga diri, jaga keluarga, jaga orang tersayang and uh, jangan lupa ikut uh, setiap SOP yang telah ditetapkan uh, Pakai mask, uh, sentiasa menggunakan hand sanitizer Dan jaga uh, jarak antara individu sekurang-kurangnya satu meter Dan... Ini adalah tahun kedua kan, kita menyambut Hari Malaysia di rumah Tapi tak mengapa, walau di mana kita berada, kita tetap kena hargai Dan kita tetap kena sambut Hari Malaysia sebab Sebab apa? Aku lupa <laughs> Sebab kita anak Malaysia Dan korang jangan lupa subscribe, like, komen dan share Aku Daniel Bye <laughs> Aduh, nak kena buat video IG pula Hai, Tak apa Okay guys, aku Daniel dan Untuk video kali ni, aku nak ucapkan dekat korang Selamat menyambut Hari Malaysia yang uh, Seperti korang sedia maklum, kita dah sambut Hari Malaysia Dan kita dah sambut Hari Kemerdekaan Di rumah Dah dua tahun, kita sambut di rumah. Dan ini bukan pahala bagi kita untuk kita uh, tidak bersemangat. Walau di mana juga kita berada, di pelusuk mana sekalipun, kita tetap anak Malaysia dan kita tetap kena sambut dan kita tetap kena memperingati sejarah-sejarah kita. Dan tanpa berbeza panjang, korang jangan lupa jaga diri. Jaga orang tersayang dan bye. Assalamualaikum. Haa, ah, ya yeah. Dah, aku dah settle lah buat video semua Sekejap lagi lah dalam pukul 10 macam tu aku upload YouTube Haa, ah, okay Tak adalah sedih-sedih pun -sedih juga Tapi, iyalah Dua tahun tau, kita sambut kat rumah Tapi, ya yeah. Ya yeah. Aku takkan Takkan hilang semangat Aku tetap akan sambut, walaupun seorang, walaupun kita boleh pergi Dataran Merdeka sekalipun. Dulu sambut di Dataran Merdeka, kini sambut di rumah sahaja. Walau di mana jua kita berada, jalur gemilang tetap kebanggaannya. Hazanah dijaga bersungguh-sungguh, dijaga rapi bunga raflesia. Sejarah kekal berdiri teguh, kerana kita anak Malaysia.